sekitar 300 meter lagi kita, Ayo, kita lagi. perjalanan ya, depan, ya. oke ajel dulu lanjut yang pimpin yang <tuk> sampai di atas baru bisa lihat seperti apa? perjalanan sangat sangat sangat, wah oh, sekali ya, nanti sebentar seperti apa? Oke sudah sampai di biaranya, saya mau minum dulu. Lanjut untuk rekaman kejutan untuk ya adalah dan viewnya dari sini memang sangat-sangat tidak rugi. Sangat, hanya yang di depan, tapi yang belakang juga encok. Ya, luar biasa. Soalnya, sekali. ini pasti pulang, sebentar panas, tapi views sangat. Oh, Kita jual Ada Yang sangat merdu dengan arsitektur yang ini, kita membuat nada registrasi dulu sebentar. Kita akan... ada lihat uh, di belakang sangat sangat terik sekali ah, di sini jam, sangat panas mau jam 12 soalnya okay. Okay. kita mau makan dong ini ya kalau di panas kita bisa lihat di belakang itu ada Kacang -kacang. Uh, Kacang -kacang. Ya. Ya, di belakang sini ada gedungnya sangat sangat besar dan juga pindah pastinya tempat ini ya jadi kalau yang di mau mere bisa juga uji mau kalau mau uji adrenalin bisa ke sini bisa kaya coba treknya oke kita makan siang dulu <S beda beda dengan naik like. takratul maut tak... makan enak lihat tentang guna latih reaksi reaksinya rasanya sangat maut ya karena menurun jalannya berbatu ekstra hati hati driver ini yang saya lihat lalu mengambil posisi berisiko tidak pada pilihan yang nyaman malah diambil legong lah dinaikin batu ala. driver ini. Ini kelihatan tidak ada hubungan subscribe dengan Valentino Rossi. indah sekali kali. Tandanya bagus itu bawah, bawah. ceper. <coughs> mau <coughs> <coughs> terus di tripot nih. Hah? Tripot. Sudah tripot. Woi, mau kemana Oke kita berhenti sejenak untuk istirahat, sambil nikmati pemandangan savana yang indah Sakrat maut Bagaimana Bapak Dius? Perjalanan turun? Cara <laughs> lubang atau kan? sudah direncanakan <laughs> ah, Ini di belakang nih Bagaimana tadi yang di belakang? Aku aman pak karena disuruh hening ya, harus dirimu gitu <laughs> <tuh> kayak di <-disi> parah, ya. <tuh> ya? tapi ya. keren lah ya. Ini nah, ee, karena selama ini kan pada penasaran bukit ngerasong tuh kayak apa gitu kan. Sekarang kita langsung tembus di bukit yang di sana itu. Aduh, gila. <tuh>